Empat, lima, dan enam Kita lanjut aja ke dalam episode ketujuh ini Nggak usah kebanyakan basa basi Atau berbincang-bincang segar Kita lanjut aja ke dalam film pendeknya Let's go Oke okay, oke okay, udah cukup udah cukup Sekarang kita harus menunggu kabar dari orang-orang ya Yang mudah-mudahan kabarnya cepat gitu Oke okay, siap oke okay, siap Kalau misalkan ketemu kita harus kasih hadiah kepada mereka oke okay? Oke okay, laksanakan kita udah menunggu satu jam nih, tapi belum ada yang nelpon-nelpon juga. Waduh, gimana ini ya? Iya nih, gimana nih? Aku curiga bahwa dia tuh udah pergi dari kota ini gitu. Ah, enggak, enggak. Soalnya kita ini baru satu hari. Enggak mungkin dia pergi dari kota ini secepat itu. Ya bisa jadi dong. Ya enggak tahu sih, soalnya kan dia jalan kaki. Oh, enggak juga. Takutnya dia punya duit terus nyewa mobil. Kan Kita juga nggak tahu, Iya Juga, ya, aku jadi bingung nih. Gimana nih? Ya, udah sabar aja menunggu. Siapa tahu, bentar lagi ada yang nelpon gitu. Oke, oke, oke. Kau bakal menunggu dengan sabar. Iya dong, harus sabar dong. Aduh, ini sampai kapan kita menunggu nih? Aku pun nggak tahu gitu. Berat, berat, berat, berat. Eh, itu kayaknya orang yang nelpon tuh yang menemukan si Kelly. Oh, ya juga, ya, bentar. Aku angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang. Oh, siang Bapak. Ada apa ini? Jadi gini, apakah kamu yang mencari cewek? Oh iya, betul-betul. Ada apa emang? Jadi gini, tadi itu saya sempat melihat cewek yang ciri-cirinya sama seperti apa yang Bapak omongkan tadi. Oh, terus gimana Bapak? Jadi gini, dia itu ingin loncat ke dalam sungai. Ah, yang benar? Benar. Makanya kamu harus cepat-cepat ke sini. Oh iya. Tepatnya di mana, Bapak? Tempatnya ada di sebelah kiri kota Capeton yang ada jembatan yang naik ke atas dekat pantai. Oh, di sana. udah, aku bakal meluncur langsung ke sana. Ditunggu nah, ya, Bapak. Aduh, nggak bisa kalau aku menunggu di sini. Soalnya aku ada acara gitu. Aku bakal tahan aja dia biar nggak langsung loncat gitu. Kamu harus cepat-cepat makannya. Oke, siap, siap, siap. Aku bakal meluncur ke sana. Oke, oke. Masih? Ada apa ada apa? Jadi si Kelly itu mau loncat ke dalam sungai. Ah yang bener. Ya udah, aku langsung buru-buru ke sana. Aku boleh ikut nggak Jangan, jangan. Kamu di sini aja. Waduh, ya udah sana-sana pergi. Oke, aku langsung OTW ke sana ya. Ya iya buru-buru. Waduh, kenapa dia ya seperti itu ya? Waduh, aku harus cepat-cepat nih ke sana nih. Ayo lari lari lari cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat. Aduh. Aduh. Aduh, kayaknya ini nih tempatnya nih. Wah, iya bener itu si kelly Woi, ngapain itu? Eh, kok ada kamu sih di sini? Woi, turun turun turun. Enggak, enggak mau, enggak mau Turun, buru, turun Enggak, enggak mau Aduh, ya udah deh Aku samperin ke sana ya Eh, jangan mendekat, jangan mendekat Eh, sabar, sabar, sabar Aku cuman mendekat doang Enggak bakal aku tarik Aku mau ngomong doang Jangan mendekat Kalau kamu menyekat Aku langsung terjun sekarang Eh, jangan, jangan, jangan jangan Emang ada apa sih? Kan kemarin aku sudah bilang Aku mau pergi Aku enggak mau mengacewakan kamu Hah, mengecewakan gimana? Pokoknya aku sudah mengecewakan kamu Hah? Gimana? Aku kan tidak bisa hamil Makanya aku merasa bersalah Aku mau terjun aja sekarang Eh, jangan-jangan ngomong seperti itu Gak apa-apa ku Santai aja Kalau kamu gak bisa hamil ya Gak apa-apa santai gitu Kita bisa coba lagi Lain waktu Enggak-enggak Ini udah sekitar Sebulan-dua bulan Aku belum hamil-hamil juga Masa aku kalah sama Si Caroline Yang cuma sehari sudah hamil Ya, gak apa-apa dong. Enggak, enggak mau. Aku mau langsung terjun aja. Jangan-jangan. Woi, woi, jangan, jangan. woi. Jangan, ya, dia terjun beneran dong. Waduh, gimana ini ya? Aduh, waduh, waduh, aku harus samperin si Karol ini. Aku langsung bilang aja bahwa dia terjun gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu gitu di dalam air ini. Udah, aku langsung aja buru buru ke si Karolin habis itu aku bilang. Udah, aku langsung saja ke sana. Let's go. Hei, hey, hey, Caroline, Caroline, ada apa, ada apa? Scaling nggak jadi terjun kan? Waduh, gini, gini, gini. Dia tuh tadi terjun ke air. Oh ah, yang bener? Bener Dia jadi terjun ke air. Terus sekarang gimana? Kita harus cari ke bawah jembatan itu. Waduh, kita masa harus ikutin dia terjun? Enggak, enggak Kita harus lewat melipir, melipir situ. Oh melipir, melipir. Emang ada jalan di situ? Ada, ada. Aku udah ngelihat bawahnya tadi. Oh gitu. Kita langsung saja cek ke sana Tak mudah-mudahan dia nyakut di sana Oke oke ayo ayo ayo Tuh tuh tuh tempatnya di bawah situ tuh Oh di bawah situ Berarti kita harus turun lewat kanan situ Iya kita harus turun lewat kanan situ Habis itu kita ke bawah Ya udah sekarang buru-buru kita langsung ke sana Ya ayo ayo ayo, enggak usah kebanyakan basa-basi, atau berbincang-bincang segar. Iya, kamu yang ngomong mulu. Loh, kok jadi nyalahin sih? gimana sih? Siapa yang ngomong juga? Udah, usah salin salah menyalah. udah kita langsung saja buru-buru ke sana. Siapa tahu dia nyangkut di situ. udah buru-buru, let's go. Aduh, kita udah nyari muter-muter di sini tapi nggak ketemu-ketemu juga ini gimana ini? Iya, aduh kita udah capek nih. Aduh, aku juga udah capek banget. Laper, haus lagi. Ya mau bagaimana? Kita harus berusaha gitu. Yaudah, kita muter sekali lagi ya. Kalau misalkan nggak ada, kita langsung pulang. Loh kok kamu seperti itu sih? Nggak kasihan sama dia. Ya mau gimana kalau misalkan nggak ada? Ya juga sih. Yaudah, kita muter sekali lagi. Ya ya, ayo ayo ayo ayo. Aduh, kita udah muter, kita udah di seberang dan masih belum ketemu. Gimana ini? Ya, aku juga bingung gimana ini. Waduh, waduh. Yaudah, kita ke rumah itu tuh. Hah, di sini emang ada rumah? Itu? Itu mah bukan rumah tuh, itu mah saung. Hah? Saung apa, Anjay? Itu kayak rumah. Iya, itu namanya saung dekat pantai. Oke, oh, itu aku baru tahu. Ya iya, makanya aku kasih tahu. Eh gimana sih Oh santai dong santai udah kita kesana mau oh, ngapain beristirahat beristirahat gitu Oh ya udah ya udah deh nah sekarang udah ada di dalam kita mau ngapain nih kalau di dalam ya kita kayak kemarin lagi ya elah masa diulang-ulang mulu ya emang kenapa sambil menghilangkan atres gitu memikirin dia dan juga menghilangkan rasa lapar rasa haus rasa capek waduh gimana ya Ya udah deh kita langsung squeeze saja. tapi bentar loh Iya bentar santuy aja kali Wih, gimana sih udah kamu langsung tidur aja oke oke laksanakan bos ini aku udah tidur nih Oke aku bakal mulai ya seperti biasa gitu dalam hitungan ketiga, kamu jangan kaget gitu. Ya santai dong, aku mah gak pernah kaget gitu. Santai baik. Ya udah lah, mulailah hitung hitung hitung. Oke, satu, dua, tiga, dimulai ya. Iya dong, harus dimulai dong. Oke. Per per prrr, per per per per per per per Udah, udah, udah, per per Eh, masa cuma satu jam? Katanya mau lama. Kata siapa mau lama? Eh, hey, kata kamu, eh, hey, siapa yang bilang? Udah, kita langsung saja pulang aja. Lih, katanya mau main-main dulu. Main-main apa? Ngarang aja nih orang nih. Ya udah, ya udah, masa kita langsung pulang? Nggak nyari si Kelly lagi. Nggak usah kan tadi kita udah muter-muter, udah nyebrang juga. Iya juga sih, udah. Sekarang kita pulang. Iya, besok pagi lagi loh. Besok pagi mah udah hilang orangnya. Iya juga sih. Udahlah kita pulang lah. Nggak tahu kita mau ngapain. Ya udah ya udah, burulah kita langsung sekui aja. Ayo dong. Kamu mau ngomong mulu. Leh. Siapa yang ngomong mulu? Yaudah kita langsung saja sekui. Ayo. Iya iya. Ayo ayo. <sukain> <Sukain> <Sukain> Hah? Itu ditelepon lagi. Karena aku kan mau jalan pulang. Iya sabar dong. Tunggu tunggu sini. Ya, iya ya ya angkat buru angkat Iya iya sabar-sabar ya Halo selamat siang ini siapa ya Halo ini aku yang tadi nelfon Oh Bapak yang menemukan si Kelly itu iya betul sekarang si Kelly-nya gimana waduh sorry-sorry nih Pak ya dia loncat tadi ah dia jadi loncat Iya bener Biasanya, kalau loncat di situ nyangkut di semak-semak atau enggak di pantai-pantai. Iya, aku udah nyari di semak-semak sama di pantai-pantai, enggak -pantai, ketemu. Waduh, waduh, ya mudah-mudahan aja dia selamat. Ya, Pak, ya, ya, iya, terima kasih, terima kasih. Ya, udah, aku cuma sampai di situ aja. Dadah, dadah. Siapa-siapa itu? Bapak yang tadi nemuin Kelly. Oh gitu, kenapa emang dia nanyain kabar? Katanya selamat atau enggak, terus aku bilang dia nih berhasil terjun gitu. Terus kata dia, kata dia ngomong bahwa kalau terjun di situ biasanya nyangkut di semak-semak sama di pantai, tapi aku, aku udah nyari di pantai sama semak-semak enggak -semak, ada. Ya uh, udah deh, aku bilang gitu, "Oh cuman ngabarin gitu doang." Iya, udah, kita langsung pulang aja. Ngomong mulu ya, udah. Ayo, ayo, emosian mulu nih orangnya. Nih, ya iya dong, kan aku lagi hamil. Oh ya juga.